Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui gold point atau gold coins ya, di Nintendo Switch gitu. Dan setahu saya sih untuk gold coin atau gold... Points ini bisa dipakai untuk uh, beli game gitu, jadi kalau mungkin kalian punya uh, gold point yang cukup, kalian bisa beli game atau mungkin beli DLC ya. Dan untuk gold point sendiri didapetinnya setahu saya sih dari game uh, digital. Jadi kalau kalian beli game gitu, jadi semacam cashback gitu, cuman nggak tahu untuk uh, produk. Uh, physical gitu ya. kayak misalnya uh, si Alda berkatos dual ini atau Catherine saya nggak tahu juga sih dapat gold point atau enggak dan karena saya nggak peduli juga tapi untuk uh, ngeceknya gitu kan cukup ke Nintendo eShop dan uh, saya uh, ini aja sih kenapa nggak di konsol settingnya gitu ya, atau mungkin di account settingnya gitu jadi semuanya tuh hampir uh, segala-galanya tuh di Nintendo eShop mungkin karena Nintendo nggak punya browser ya untuk uh, konsolnya gitu mungkin karena takut ke hack juga gitu lewat browser kaya PS dan setelah kalian uh, kebuka gitu untuk Nintendo eShop-nya tinggal kalian klik yang featured aja yang paling atas gitu dan di sini kalian cukup klik yang uh, lambang profil kalian gitu dan di sini nanti akan uh, muncul yang namanya available gold gold points gitu ya jadi bukan gold coin ya pokoknya gold points atau koin lah terserah lah gitu nah jadi di sini kalian bisa uh, membeli gitu ya suatu game uh, dengan gold points atau gold coins dan di sini nanti akan ada tulisannya uh, berapa yang kalian punya gitu dan di bawahnya akan ada tulisan equivalent berapa gitu berapa uh, dolar dan untuk 70 gold points itu adalah 0,7 dolar. Mungkin kalau saya mau beli game yang harganya satu uh, dolar jadi saya cuma tinggal uh, bayar 0,3 dolar gitu. Atau mungkin dipotong dari uh, fans saya itu adalah 0,3 dolar. Dan ya yeah, jadi cukup segitu doang sih untuk cara uh, mengecek gold points atau mungkin gold coinsnya dan intinya gold points ini uh, sih gitu ya sesa, uh, bisa dibilang cashback gitu kalau di Tokopedia mungkin ya jadi cashback kalau kalian setiap beli game digital yang saya tahu gitu dan nggak tahu juga sih kalau yang game physical gitu dan dan untuk gold points atau gold coins ya ini bisa dipakai untuk beli game lagi ya atau DLC mungkin dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya jadi cukup uh, gampang banget untuk ngeceknya gitu tinggal kalian klik profile aja dan ya tinggal kalian uh, bukan Nintendo eShop dan kalian klik profile gitu Dana eh, jadi cukup segitu doang, sih, ya, untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.